hari ini ada sesuatu yang sesuatu berita yang kurang enak karena uh, yang seharusnya Lesti tampil di sini tapi uh, barusan ngabarin kalau uh, dia harus dilarikan ke rumah sakit karena tipes. sebenarnya aku udah tahu dia tipes dari hari kemarin tapi dia bilang adri ah, udah agak lumayan sehat kan? jadi dia tetap datang. Pagi dia ngabarin kalau panasnya 40 Dan uh, sampai tadi pas jalan dan nikap Kondisinya semakin tidak membaik Dan sudah dibawa ke rumah sama sama Bilar. Jadi itu aja sih dari akhirnya berharap Lesti bisa cepat pulih uh, Cukup sehat lagi Kabar tak sedap tentang sakitnya Lesti Kejora Memang menjadi perhatian publik Apalagi terlihat di beberapa momen Berbuka puasa kemarin Rizky Bilar hanya didampingi oleh Om Izar sahabatnya serta ya Abang Elhal hal tersebut membuat semua fan Leslalo Lover tak mendoakan idolanya agar dia Lesti segera sembuh dan pulih seperti sedia kala itulah harapan para Lesla Lover.